Kami tidak akan pindah agama hanya karena turnamen selama 28 hari, kata Al-Nasari menegaskan. Jika seorang penggemar mengibarkan bendera pelangi di stadion dan bendera itu diambil, itu bukan karena kami ingin menyinggungnya, tetapi untuk melindungi ungkapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Segala puji hanya milik Allah Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bersungguh-sungguh bersyukur Kepadanya atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua Karena kita semua tidak akan pernah bisa Menghitung betapa Banyaknya nikmat yang telah Allah berikan Kepada kita semua Pada kesempatan kali ini kita akan Melanjutkan tentang menegakkan Keadilan Islam Belumah besar Ibn Taymiyah, sebagaimana dituliskan oleh Abu Hasan Anadawi berkata, Apa yang akan diperbuat musuh-musuh kepada jika aku dipenjara, maka penjara adalah tempat untuk berkholwat ber atau beribadah kepada Allah. Jika diasingkan, maka pengasingan adalah tempat tamasyah. Jika aku dibunuh, maka kematian adalah jalan menuju syahid. Ucapan di atas menunjukkan kesungguhan dan ketekuhan beliau untuk menyampaikan dan menegakkan kebenaran. Beliau tidak takut dengan apapun yang akan dilakukan oleh musuh-musuhnya yang tidak menyukai kebenaran. Sikap inilah yang harus dimiliki dan dicontoh oleh setiap umat Islam. Menegakkan kebenaran memang tidak mudah membalikan telapak tangan. Namun ini bukan menjadi menghalang bagi kita untuk tidak menegakkan kebenaran. Sebagaimana contoh zaman sekarang, Qatar melarang seks bebas hingga kampanye LGBT di Piala Dunia sekarang. Pemerintah Qatar akan bersikap tegas kepada supporter dari berbagai negara yang ingin menyaksikan langsung Piala Dunia 2022. Qatar memiliki aturan yang cukup asing di, di mata orang-orang Eropa atau Amerika Latin seperti berhubungan badan tanpa ikatan suami istri dan LGBT atau lesbian, gay, biseksual, and transgender Seperti diketahui, masyarakat Qatar mayoritas adalah Muslim Pemerintah Qatar juga memperlakukan aturan berdasarkan ajaran Muslim Kepolisian Qatar telah mengeluarkan pernyataan tegas terhadap kebiasaan seks bebas ataupun pesta usai laga orang-orang Eropa dan Amerika Latin Seks sangat dilarang, kecuali Anda datang sebagai suami dan istri. Bunyi pernyataan kepolisian Qatar, "Kami tak mengizinkan cinta satu malam pada turnamen ini. Tak ada pesta, semua orang harus memahaminya, kecuali ingin masuk penjara." Pada dasarnya, ada larangan seks di Piala Dunia tahun ini untuk pertama kalinya fans harus bersiap," kata mereka. Hukuman tujuh tahun penjara menjadi balasan bagi supporter yang melakukan seks bebas di Qatar. Berpesta dan minum-minuman setelah laga yang mana normal di tempat lain sangat dilarang dan konsekuensi tegas tanpa toleransi jika ketahuan. Kepala Keamanan Piala Dunia 2022, Abdullah Al-Nasari menegaskan larangan kampanye LGBT di Qatar. Larangan tersebut tentu bersimbangan dengan yang dilakukan orang-orang Eropa, khususnya Inggris yang melakukan kampanye LGBT.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 menyinggungnya, tetapi untuk melindungi ungkapannya. Berita ini menggugah semangat kita sebagai seorang Muslim. Kita sebagai seorang Muslim harus menegakkan keadilan setegak-tegaknya. Tidak perlu takut dengan keadaan, tidak perlu takut dengan kekuatan, tidak perlu takut dengan yang lain kecuali takut hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena menegakkan keadilan itu adalah tanggung jawab setiap Muslim. Rasulullah SAW memerintahkan, katakanlah kebenaran itu walaupun pahit dalam mengatakannya menegakkan kebenaran merupakan bagian dari dakwah artinya, kegiatan ini menjadi kewajiban bagi setiap umat Islam harus berdakwah menegakkan keadilan yang sebenar-benarnya tidak pandang bulu, entah itu negara-negara yang besar maupun itu orang-orang yang terpandang hebat, kita harus bersikap adil dan menegakkan keadilan setegak-tegaknya dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman wal takum milikum ummatu yada'una ilal khairi wa yakmuruna bilma'rufi wa yanhauna anil munkar wa ulai kahumul muflihun dan hendaklah di antara kamu adalah segolongan orang-orang yang menyeru kepada kebajikan. Menyeru berbuat yang makruh dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 104. Ibnu Katsir ketika menafsirkan Surat Ali Imran di atas maksud dari ayat tersebut adalah Hendaklah kamu sekalian menjadi sekelompok orang yang melaksanakan kewajiban dakwah. Dalam kaitan ini, Rasulullah Wasallam bersabda, Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, hendaklah ia mengubah dengan lisanya. Jika tidak mampu pula, hendaklah ia mengubah dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Hadis di atas menunjukkan ragam pilihan yang dapat kita lakukan dalam menegakkan kebenaran. Jika kita memiliki kekuasaan, maka tegakkanlah kebenaran tersebut dengan kekuasaan. Dan jangan dengan kekuasaan justru memutarbalikkan kebenaran yang dikarenakan kebencian dan tekanan dari pihak atau kelompok tertentu. Oleh sebab itu, Qatar dengan kekuasaannya menegakkan keadilan tersebut untuk melarang. LGBT seks bebas Oleh karena itu Kita sebagai seorang muslim harus berusaha Untuk menegakkan keadilan tersebut Dengan setegak-tegaknya Sesuai dengan kemampuan kita Dalam masalah ini Allah juga memerintahkan Di dalam Al-Quran Ya ayyuhalladzina Amanukum بين بالقصد شهداء لله ولو على أنفسكم ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إ يكون غنيا أو فقيرا فالله bihi ma fala tattabi'ul hawa wa au kana bima khabira orang-orang yang beriman Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran, dan jika kamu... Memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Mengetahui terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Quran Surat An-Nisa ayat 135. Menegakkan kebenaran merupakan salah satu persyaratan menuju masyarakat dan umat terbaik. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله Walau amana ahlul kitabi lakana khairan Minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia Karena kamu menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar Dan beriman kepada Allah sekiranya ahli kitab beriman tentulah itu lebih baik bagi mereka dan diantara mereka adalah yang beriman namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang pasik dari rujukan-rujukan kita tadi di dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita untuk selalu berbuat kebaikan menegakkan keadilan dengan adanya berita Qatar pada saat ini, mari kita sebagai seorang muslim harus bisa menegakkan keadilan, kita contoh kebaikan dari negara tersebut kita terapkan di kehidupan kita walaupun menyampaikan kebenaran itu terasa berat, terasa pahit dalam menyampaikan akan tetapi yakinlah Allah maha mengetahui apa yang tidak kita ketahui demikian yang dapat kami sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada tutur kata dari saya yang kurang berkenan di hati, di telinga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya aku luka lihada fastaghfiruka wa taubi laik wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh